Ada yang datang dari Facebook hmm. beli, gitu. tapi ngelihatnya pertama dari Google atau ngelihat dari Google kemudian belinya di Facebook. Tapi itu pengembangannya dari event, kan ada atribut, taruh kah atribut, ya. ke atribut, ya. ke atribut hmm. ya kan? Tapi sorry sorry nanya di event itu kita bisa dapat uh, raw datanya apa? Di event itu kita bisa dapat event log datanya, rawnya ya, klik stream ya. Uh, selama lo pakai SQL kan dari, kalau di kalau di tempat lo kan Oke, pakai pakai pakai bisa bisa akses ya oke okay, nice oke okay. kan banyak orang yang mau coba customize tuh dia oh. ya labeling semacam okay. tapi di sini kan pastinya udah ada ini ya ada fiturnya oke okay, ini atribut atribut gitu hmm. nah terus uh, atribut itu adalah pengembangan dari ini apa pengembangan dari uh, event. Ya. Yeah. Jadi, tadi misalnya dia ngebuka gitu. Kapan dia ngebuka? Lokasi dia ngebuka di mana gitu. E, kapan emailnya keterima gitu. Yang udah ada tambahannya, tambahan when, okay. how, what, how, what gitu. Nah, gitu tambahan. Where, itu. 4 W ya. Iya, yeah, yeah. Gitu itu atribut gitu kan. Nah, habis itu ada dashboardnya ya setelah lo tahu datanya gitu kan, lo mm. tahu maksudnya terus apa nih gitu insightnya dari situ gitu. hmm. Nah jadi di sini ada lima connected stores, ada 91 customer atribut yang dibuat nih gitu. Ada ada ratusan ribu event gitu. Ini customer attribute dia buat sendiri? Bisa bikin sendiri ada bisa. yang udah bisa disediain. Dia disediakan. Tapi dia otomat ngebikin atributnya ki? Apa? Dia, dia akan ada atribut yang biasa udah ada misalnya udah ada? udah bawaan? Gitu. udah ada pasti ada bawaan ya? ada atribut okay. bawaan gitu gitu oke okay. hey, oke yang kita kerjain itu bro, kan ada atribut eh, bawaan tapi, kan. tapi bisa bisa apa kita bisa bikin custom sendiri ya? bisa bisa bikin custom yeah. sendiri Nice, nah, terus ini misalnya orang yang connect di satu source ini orang yang dikenali di dua source gitu. Yeah. iya gitu. orang yang dikenali di tiga source mana orang yang dikenali di empat source yang connect semuanya gitu. berarti ada banyak banget tuh ya? Yang, yang dua source ya, ya. mostly dua source gitu kan. Dua gitu. Pokoknya ini tempat buat penganalisa konektor itu tadi lah. Kita gitu. diagnostiknya nih, ya. diagnostiknya okay. gitu. Jadi <coughs> uh, yang udah di first stage <coughs> itu ada sembilan ribu dari seratus tiga puluh ribu gitu. Yep. Jadi ada yang double nih gitu. Kita gitu kan terpulih lah gitu. Oke. Okay, nah, okay. Ini ini ini ini lihat-lihat ini ini. Lihat situasi ya. Nah, nah. Tadi yang lo bilang labirin lo di atas dengan helikopter atasnya, gitu. nah. nah terus ada insightnya, insightnya oh, okay, ada insightnya insight dari semua customer itu paling banyak dari mana sih? Gitu. Ini yang bisa okay. dibaca sama marketer biasanya nih. Ini gitu. yang jadi decision uh, yang ini, untuk taking action. Ini, ini, ini, okay. ini untuk seluruh konektor tadi, gitu. Insightnya hmm. ini gitu. paling banyak produknya apa dari city mana, gitu. Dan dia langsung kasih suggestion, ki ya? Hmm. Nah, paling banyak di device use-nya apa, gitu. Kampanye source yang paling banyak datangnya dari mana gitu? Yeah, ini yeah. sekilas aja gitu. Oh oke, okay, gue bisa gue bisa targeting di Praha. Terus uh, buat di blog gue pakai Google kampanye. Ada oh, produk apa? produk yang paling laku ada sih? Ada nih. Oh itu? View, ya view produk kategori most purchase product produk. Terus gue cerna Ini buat buat gue mau jualan ke Ceko juga oke Nggak lah. Yo. Ya, gitulah oh, paling, kata, paling ya. banyak dibeli itu ini gitu. Ini paling dibayar, dibeli ada. Oke, oke, oke, oke. Nah, uh -huh. habis itu customer. Nah, tadi kan gue pengen nunjukin kan ini kan namanya customer data platform ya gitu. Oke, okay, tadi data, sekarang kita tadi klik data, customer ya. Oke. Okay. Customer-nya. Jadi data udah semua, customer hmm. datang, gitu kan. Habis itu eh di stitch, di jahit. Nah, pengen ngeliat kan jahitannya itu tuh kayak gimana sih, gitu. Oke. Okay. Gue honestly belum pernah ke website itu, jadi gue cari orang yang udah... Oke, kalau <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> okay, <aku> belum pernah. Apa yang bisa? Gue belum pernah ke situ, kan. Gue coba aku. liat ya. Gue <laughs> belum pernah beli, gitu. Nah, ini si Pavel, gitu namanya. Hmm. Dia yeah. terkoneksi ke ini, semuanya nih, gitu. Ini datanya, stitch email, segala macam. Nah, ini namanya profile stitching jadi dia terkoneksi all di the... kita satu orang dulu ya Satu orang dulu satu orang mm. dulu kenapa sih cing tahu e, satu e, orang biaya langsung mana ya ini udah udah dapet satu ya udah dapet satu eh nanti pavel ulang tahun kapan <laughs> yang mana gitu last meneminya udah lewat tahun iya beberapa lalu iya ya. nah Terus, koneknya uh, connectnya ke aja gitu? Ada email, ada prestasi, ada profesi okay. di... nah, informasi dapatnya dari mana sih? birthday dapatnya dari prestasi, yeah. email dapatnya dari email marketing gitu kan? Yeah. Uh, city base dari blog gitu kan? Oke, okay. duration dari shop gitu. Ini kan informasi yang yang dijahit oh. tadi sampai dapat si Pavel ini ngapain aja gitu ya? Hey. Oke, okay, what what if ki? Kalau misalkan dia di katakan di satu platform dia ngisi ulang tahunnya A, di platform lain dia ngisi juga. Hmm, nah, akan Nah, itu kan uh, kita bilangnya ada uh, identifier, unique identifier. Identifier, ini Identifier. Ada beberapa yang misalnya dia ngisi ulang tahunnya A di website ini, kemudian kemudian di tempat lain ngisi ulang tahunnya B nih gitu. Nah, tapi ada beberapa kan yang yang yang yang bisa di exact ya. Ya yang yang udah exact gitu. Nah, kalau kalau terjadi kayak gitu hmm. ya kita akan combine datanya into predictive. Jadi yeah, yeah, gitu, yeah. kita yeah. ya, <laughs> ya. dong gitu. Prediktif ya lalu lah gitu kayak ini orang ada di satu tempat dari yeah. malam hmm. sampai jam 6 pagi. Oh, itu artinya rumah gitu. Jadi ya, orang ada di satu tempat dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore, gitu. oh itu kantor gitu. Berarti itu semua dilakukan di sini ya, di belakang layar ya Di belakang layar ya. Dan kalau ngomongin teknik, ya oh, kalau ya. kita kayak stitching terus make it, make it unique, audience Itu kan kalau kita ngerjain sendiri tuh heavy banget tuh Wow ya. Lo <laughs> Lo melakukan probability skenario dia mungkin orang yang sama, apa enggak? Itu kan lo hmm. lo ngajuin dulu prosesnya segala macam, yeah. itu kan. Yeah. Nih, nih kalau kita nggak ngobrol nih, gitu. kalau hmm. kita nggak ngobrol. Gue akan bikin campaign based on email aja. Oh, gua tahu hmm. dia belinya. Uh, oh, dari dari dari data dari data percaya. Oh, gue tahu nih orang belinya uh, handphone gitu. Oke. Okay. gua tahu alamat emailnya. Ya udah alamat email itu gue kirim ke Facebook. Udah jadi campaign Facebook doang. Kemudian gue bikin lagi alamat email itu ke Google dapat Google doang gitu. Abis Buat itu gua... ke tiap-tiap channel gitu ya. channel Nah habis itu kan reportnya beda ya. Iya yeah, bal balik balik, gitu. balik lagi, berbeda, ya? lagi beda ya. Tetap aja gue bingung nah. jadinya gitu kan. Ya doang. Oke siklusnya balik lagi ya. Ah gitu. Nah di sini oh, gimana? Ada, ada, ada yang datang dari Facebook hmm. beli, gitu. tapi ngelihatnya pertama dari Google atau ngelihat dari Google kemudian belinya di Facebook? eh yep. apa kerja di sini Facebook kemudian belinya di email gitu dari kampanye emailnya kita gitu. kita yep. kelihatan nih di sini gitu digabungin gitu Gitu. ini kalau kita nggak ngobrol ya gitu. kalau Malah, kita uh, lo lo ngerti yang kayak ginian gue belum ngerti yang kayak ginian pada awalnya gitu lo <laughs> belum ngerti gue tahu Google Analytics gue uh, yeah, certified yeah. Google Analytics tapi that's it that's it, yeah. that's, it gitu. the, that's it for the for for each proposal ya ini Gitu. nah. Terus uh, itu attributes gitu kan Terus hmm. time lain ya, kapan gitu. Kapan dan dia ya, ngapain? Yeah. Tempat, gitu. hmm. Kapan dan konek berapa tempat nih kayak ini nih gitu. Kayak tanggal 8 bulan 3 gitu kemarin gitu. Hmm. Dia uh, nge Ngedatang datang visit web store 4 hmm. kali, terus ngebuka satu email marketing gitu. Dari mana? Dari device apa? Siti Jakarta. IP-nya apa, browser apa. Sedetail itu ya. <tiri> <tiri> ini barakatnya itu ngeliatin dia Kek kemana aja hari ini ya. Yeah. Ah, gitu. yeah. email Emailnya apa, gitu. list name-nya apa, Saya up-nya gitu. <tiri> Semoga Pavel Vel nggak nonton ya. Tapi sudah persetujuan lah ya. Tapi sudah persetujuan lah. Sudah persetujuan. Jadi, dia <tiri> ya, yang, yang bikin. Mau dikorbankan ya. <tiri> <tiri> nah, Oke. Okay. Ini satu customer ini namanya Profile Stitching. Oke. Okay. Ini yang namanya Profile Stitching. Gitu, satu customer enggak akan enggak akan ada impor akan enggak akan ada gunanya gitu kan. Baru lo bikin segmen. Exactly. Satu, oke, okay. tapi kan kita mau cobanya scale kan. Nah, gitu. Ya, kan? Satu, oke, dapat prospecting. Dua eh segmen saya bikin segmen. Gitu. Ya, oke. Okay. Misalnya eh uh, adalah bikin baru aja. Bikin segmen Rifki uh, ikra test, right? Yap. Ini baru bikin lagi ya, segmennya. Baru bikin nih. Kosong gitu. Tapi dari data itu, ya gue bikin kondisi-kondisinya apa aja sih gitu. Iya. Yep. Oke, okay, gue pengen tahu kampain eh uh, pengen tahu eh uh, saya misalnya uh, shop gitu. Yeah. Yang dari uh, source apa aja? Hmm. Sama dengan Instagram. Oh, gua udah tahu. langsung keluar jumlahnya. <laughs> hmm. keluar jumlah. Siapa aja yang dari Instagram berkaitan? Siapa ya? Yang Kampan ke ini, shop ini, ini yang yes. tapi dari, yes. okay, nice. dari Instagram, campaign shop yang gua datang yang datang dari Instagram gitu, ya kan? Jadi ini tadi uh, web shop, uh, nya dari mana? dari mana? Oke, okay. ya udah, ini ada self-condition, condition. oke, okay. sejak nyari itu gitu, nyari ada empat gitu. 4.000.004.003.4.003 yang datang dari Instagram. Oke, okay. yang need, need done ini ya? yeah, ini dan berarti ya? Ini dan berarti Bisa dan atau, atau or. or ya. yeah. N or or. Nah, yeah. or or yang um, yang udah sampai ke website shop. Ini ini ini, ini gue thinking out laut aja. Terus dia We apa? Website shop, terus yang uh, uh, visit shopping cart. Gantung berarti ya? Apa? jadi yang dari Instagram ya udah masih, udah udah, ini, udah masuk ke chart <laughs> udah, udah masuk kartu. ke chart udah ke kartu, gitu Oh sorry yang card yang gue ketahui hmm. yang udah yang udah yang udah kita kita ketahui nih gitu udah dari angka itu dari dari Instagram itu di, ada apa? 67 orang di filter kartu lagi kartu, ya 67 oke okay. 67 gitu yang U, yang melakukan dua action ini, oke okay. kondisi ini ya yeah. kondisi itu gitu kan, gitu udah nih, udah bisa kirim ke destination lo pengen di mana, pengen bisa langsung dari customer audience pengen bisa langsung ke, audience. Ke, ke ini ya Facebook dan Google ya, iya karena kan oh. gua udah connected itu sebelumnya, iya iya iya, udah export ini kalau kalau biasa manual dong pasti ya manual, gua oke, okay, gua tarik si SV, habis itu gue taruh ke sana, kita gitu, upload ke sana, gitu kan, upload ke sana, habis itu baru bikin custom audience. Wah ini apa membuat kita bisa lebih scalable aktivitasnya? Karena, ya. karena, karena kita marketer dong. Benar, kita, benar. Karena marketer, ada kalau, cuma ada, kalau cuma data cuma data ini gitu iya, ya, udah. Iya, laporan. Laporan gitu, jadi jadinya report aja gitu. Nah ini ini ini bisa kita langsung running ads dengan lewat sini. Ki. Iya, bisa. Wow. Dan hasilnya hasil performance-nya. Nah, hasilnya kan akan dibawa lagi ke website tuh trafiknya gitu. Exactly. Hasilnya hasilnya juga nanti bisa kita masuk ke dalam sini gitu kan kan. Di sini bisa langsung kita nah. Bisa langsung kita monitor di sini ya. Bisa kita monitor di sini kalau dikonekin. Tadi kan yang Facebook sama bener. Google kan connect-nya as destinations gitu. Yes, benar. Nah, kalau kita konekin as a source gitu. Iya yeah, dong. As a source ya benar. As a source jadi jadi almost unlimited dong kalau kayak gitu. Unlimited. Source-nya bisa apapun. <laughs> Source-nya -so bisa, bisa di bisa ya, di bisa di looping back. Ada ya. konektornya. Ah. Gitu. Oke, okay. ini ada 167, ini cuma angka nih. Lah, oh, terus 167 Bangka. ini eh uh, apa aja sih insight-nya? Oh, lo bisa langsung lihat insight dari 167 dari 167 itu. itu, oke. Buat lo ya kreatif, eh, lo bikin kreatif aset ya kan? Lo bikin bikin kreatif konten aset ya. Aset kah, ya. platformnya kah? Nih kayak nya untuk blog itu Instagram. Bikin copy ya kan? Kan? Nah, Karena gue karena kan gue tadi uh, source-nya dari Instagram ya. Iyalah keluarnya Instagram gitu kan. Iya iya iya. Iya dong. Mobile, dok di pas ya. Iyalah mana uh, jarang tuh orang ngebuka Instagram lewat website gitu kan sih, orang langsung Instagram dong ya harusnya. Iya. Yeah. Yeah. Dan ini bakal bisa diakses oleh yang cuma keterdong ya ki ya. Gak, Semuanya. Analis. Analis. Analis juga bisa buat apa? Buat ini. Buat dan apa, secara buat... arsitektur tadi gue ngeliat dari CDP itu lo bisa tadi pump, apa? Bisa data ke DWH Mungkin tadi loh, destination tadi yeah, ya, pilih ya, iya, yeah, itu destinationnya kan lo bisa konekin kemana aja tuh gitu. Nah, ini nih, oh. ini, ini, ini, missing link yang ini, sangat jarang nemu di ini, Enterprise ya. Mereka ambil data data dari ini, iklan. <laughs> ya okay. ini, dan ini bukan cuma iklan, karena ini bukan kan dari, iklan. Dari, dari cookies kan, dari lukis ya. ya, jarang lagi. Karena memang ya tadi gue bilang jarang ngobrol, jarang ya beda tongkrongan jadi kan. Ya, nih, uh, hmm. so basically itu. Nice. Jadi, tapi buat nyampe ke sini nih, hmm. gitu, buat, buat nyampe ke sini gitu. Arsitekturnya, uh, arsitekturnya lumayan, buat lumayan, nyampe ya. itu, <laughs> up nya berarti uh, susah nggak sih, atau ini berarti kan bisa cloud atau on-premises ya? ya, bisa, bisa dudo-nya, oh bisa dudo-nya ya Nah ini, ini contoh ini, ini sampel arsitekturnya nih, ini kalau kita pakai Google Cloud ya, pakai cloud lah ya, ini cloud atau on-premise gimana ribetnya ya, awalnya akan seperti ini dulu yeah, iya, lo pasang Jadi SDK yang, ini yang lo liat tadi tuh sini doang nih yang kiri ya, yang baru yeah, ya yang bisnis explorer oh, bisnis explorer tadi cuma lo liat bisnis explorer-nya oh, doang di belakang, di belakang layar di belakang itu show, oh, di belakang layarnya sih banyak hal yang dilakukan <laughs> tapi dari yang mero data layer yang nanti maintain siapa ki orang-orang di data manajemen kali orang-orang ya? data ya kali ya atau orang, orang data man atau data karena bentuknya server ya bisa dia bisa. Harus, nah. harus harus harus jadi server ya kalau kita mau implement kan ya iya kalau maintain infrastrukturnya ya, <laughs> ya. Kita, kita jadi gue mau mencari pro gue kita sempat ngobrol waktu itu, waktu kita hmm. mengerjakan satu kampanye A itulah, gitu. Hmm. Gimana caranya nih ngegabungin ini semua, gitu. Biar apa? Biar dapat datanya, gitu kan? Iya iya iya, benar. waktu itu kan kita mengerjakan satu kampanye A itulah, kampanye A atau B itulah, gitu. Iya iya. Ya. Gimana caranya? Ada ada apa ya? Ada data yang akhirnya secara proses pengumpulan dan integrasinya itu seamless ya hmm. nggak eh bisa, kan bisa bisa aja kita mengumpulkan memproses integrasi kan cuman kan nggak semua company punya resource yang yang, yang apa ya, yeah. yang cukup lah untuk bisa melakukan itu dan nggak bisa nunggu lama juga ini kan something yang CDP ini berarti adalah yang kapabilitas eh, integrasi Uh, buat customer journey yang dimiliki oleh organisasi sekarang ya trennya tuh sekarang masing-masing itu punya CDP ya kali ya, ya Kalau di luar negeri ya Sebaiknya punya CDP Sebaiknya. Ini bisa kita lakuin manual Waktu itu kita mau bikin manual kan hmm. Waktu itu kita pengen bikin manual kan Data customer gitu hmm. Lu lempar ke gua, gua bikinin custom audience targeting ya, ya. Di targeting di buat website Data website kita baca lagi Dapat CRM, CRM-nya lempar ke gue lagi. Iya, iya, iya, lagi audien, gitu kan? Gitu. Kurang lebih gitu, kurang lebih gitu. Jadi dari sini, ya, itu udah, udah, apa terjawab ya? Iya. CD, CDP ini... eh, uh, kalau dari apa ya? Kalau dari keahlian sebenarnya, sesuatu yang learning curve-nya gimana ki? Lo belajar ini, tiga, lo baru baru ini berapa lama ki? Um, Ideasnya waktu honestly speaking, ideasnya ini waktu waktu kita ngerjain itu jar. Iya. Yeah. Apa nih itu itu uh, Agustus oh. apa uh, September tahun lalu lah bukan sih? Iya yeah, kan. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Benar-benar. Itu ya yeah, iya. Yeah, yeah. kita pernah kerja bareng itu gitu. Ideasnya itu dari situ waktu itu waktu itu gue mikir oh ini enggak ada ini ini baru nih belum ada yang pernah kayak gini sebelumnya gitu. Bah bahkan ternyata orang digital ada. orang digital kayak lo <laughs> juga belum melihat ya <laughs> iya ya ada iya, ya gitu. impiannya ya, ada lah ya ternyata ada ya, gitu. ya. oh oke okay. ya, ya, ya. udah nice wah ini nggak ada bisa sih kalau gua mungkin terusin gak, sih <laughs> kita bikin sesi selanjutnya lah ya selanjutnya lah ya ki sesi selanjutnya oh, ya. ternyata gua bilang 15 menit bener kejadian 1 jam <imuh> ini belum dipotong potong-potong <iamlah> oke ini kita uh, bakal collapse lagi kayaknya Ki ya, mungkin nanti kita oh, iya? akan ajak webinar fills. lagi, mungkin banyak banget yang mau belajar juga sama lo uh, thank you banget buat kuliah Siap. umumnya ya <imuh> <imuh> pastinya orang jadinya akhirnya ngobrol ya orang data, orang digital ngobrol iya, satu ruangan yang kita market. kita encourage buat itu terjadi juga. Dan sebenarnya potensi kalau itu digabung ya jadi kayak tadi ya. Ini hmm. yang ini yang kita mau coba tularkan lah ya. Biar orang jangan hanya mengintegrasi ya data-data internal tapi ya, jadi data-data digital marketing dari yeah. exactly. soalnya digital marketing itu nggak akan ada tanpa data-data itu gitu. When exactly. there hand, data-data itu juga nggak akan ada kalau kalau campaign digitalnya nggak jalan gitu kan. Exactly, yeah. kan itu data, data digital ya. Iya. Gitu. Yeah. Nah, gitu sih. Kita okay. harus, harus sering ngobrol ini. Asing ngobrol, nongkrong lah. <laughs> okay, thank you banget. Siap. lo bakal uh, pasti collab lagi sama lo. Sukses terus buat siap. per digitalannya Kita siap. bakal ketemu. Uh, <laughs> Oke, okay, see you. Sehat-sehat okay. semua. Sehat. Ready off. Bener kan? Satu jam udah panas handphone <laughs> gua Sama yeah. gue ada berapa kali tadi mati. Kok huh? oh, mati videonya? Iya, yeah, Ada beberapa kali videonya mati. Kalau gue sih tadi, oh satu jam masih oke sih. Kadang suka abis memori kali lo. Gua nah baterainya yang abis. Baterai abis. Abis. Kemana lo? Iya. <laughs> ya udah lo harus balik lo dari sembilan. Ya skip you ya. Eh, Panas biar. nih kupingnya. Next ya. Next Nextnya? Nextnya ini ya. kita jadi kalau bisa sih gua, gua pengen gue pengen ini terus gitu. Jadi kayak ada Uh, apa ya, kayak session, session -ka, gitu session, ya, session kolaborasi e antara marketing sama data nih gitu. Exactly. Temu tim gue udah minta tolong tim gue buat kontak Loki. Okay. Mungkin akan dia ada webinar, let's say di ini apa sih Juli ya, Agustus. eh uh, kalau nggak Juli akhir, Agustus awal. Oke. Okay, uh, temanya, temanya masih belum ini sih. Masih belum gue bilang. Cuman gue bilang terkait customer, customer data, orang netek digital juga. Mm -hmm. Ya, yeah. yeah. dan dan gak hanya itu aja sih, gue bisa marketing juga kan? Iya, yeah, marketing, marketing es uh, ini digital marketing. Nah. Oke, okay. thank you. Thank you ya, cabut deh hati yeah. loh. Kabarin. Sip. de.